Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dewi Lestari SPD di Info Infosipitar Madrasah Yang dikemas dalam MTSN 7 Lusungai Selatan News Berikut liputannya Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Lusungai Selatan Jam juri SAG MPDI mengatakan Madrasah diberikan ruang untuk berinovasi dalam memperkokoh moderasi beragama Untuk menciptakan madrasah yang unggul saat ditemui usai mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke 77 Kementerian Agama Republik Indonesia di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Dewan Guru MTSN 7 Hulu Sungai Selatan. Selasa 3 Desember 2022 pagi, jam juri mengatakan moderasi beragama merupakan sikap, cara pandang, mindset cara berperilaku menjalankan agama dengan sifat tawasuk, tawazun, dan sifat toleransi atau menghargai hak-hak orang lain. Sikap ini menjadi hal penting yang harus dikokohkan pada warga madrasah untuk menciptakan madrasah yang unggul. Dikatakannya melalui KMA 183 dan 184 yang mendorong madrasah untuk melakukan beberapa langkah penguatan peserta didik melalui guru. Guru memiliki tiga hal penting yang harus disampaikan kepada peserta didik, yaitu pentingnya pendidikan anti korupsi, pendidikan moderasi beragama, dan pendidikan karakter. Kepala madrasah menambahkan, madrasah diharapkan dapat menghasilkan output yang memiliki sikap dan perilaku toleran, mengakui atas keberadaan pihak lain, penghormatan atas pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Jamjuri menambahkan, "Output yang menerapkan moderasi beragama, bertakwal, dan berilmu sangat dibutuhkan pada era milenial sekaligus merupakan agenda penting guna mencapai visi madrasah tahun 2030 sebagai madrasah unggul dan kompetitif. Gelaran upacara peringatan hari amal bakti ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan lancar dengan nuansa sangat berbeda dari tahun sebelumnya." Pasalnya, untuk Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasubag TU, Kasih Penyelenggara, Pengawas, Kepala Madrasah, Kepala KUA, Penyuluh, Kepala TU Madrasah, Ketua APRI, dan anggotanya memakai pakaian adat Nusantara atau pakaian adat Banjar. Sementara para guru, pelajar, dan karyawan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan memakai pakaian sasirangan atau batik. Upacara kali ini juga dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan, Dr. H. Haji Ahmad Fikri M.AP. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsat SAPMA, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dr. Haji Dini Mahdani MPDI dan sejumlah tamu penting lainnya. Sampai jumpa di MTSN 7 Hulu Sungai Selatan news berikutnya. Saya Dewi Lestari SPd bersama tim kerabat kerja dan Kalumpang melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.